Ya, sembuh Kasihan dia ada 40. Oh, kasihan. Bobo lagi. Bobo lagi, bobo lagi, bobo. Suaminya si Lesti kerja. Senangnya momen Lesti bahagia. Ya, Lesti bahagia karena sang suami sakitnya udah mendingan. Dia nampak tersenyum ketika suaminya mau ikutan live. Masa kontraste nggak sih? Nggak, nggak apa-apa bagus Sudah kan ini ada.. Dih, ada masukin dulu, diaduk <tuh> dulu Mau mau apa iya Busti Marko, Masuk mati Aku mau pake! Ini dong Oh Ngaduknya okay. pake itu <tuh>. Nih ya guys, aku makan, eh makan, minum Noera kolagen, drink. Aku, aku mau warna grey, aku mau warna <tuh>. ya, brown. Ntar dulu bikin di kelas dulu Tolong cariin sayangku terus aku adukin Ada banyak warna ya guys ya yang ini ya. Alis ada banyak warnanya. Nih kakak Leslie pakai alis apa itu pensil alis apa? Apel kalau ya. Ini brown. Seribu dari ribu Yang bawa sama aku kayak kak Leslie. Pensiawatnya tuh langsung beli. Kacau kacau ke rumahmu, kacau kacau kacau. <guluh> kacau. Kamu pakai ini? pakai. Aku mau pakai. Orang mau orang baik. Orang ya. mau baik mau dipakein es. Dia kalau makan asyik atau ini apa sih siapa ya itu tadi? Disi <guluh> pajamu macamnya muncolot mah. Katanya <guluh> kakak suaminya kemana? Katanya suaminya lagi syarat, lagi kurang enak badan. <guluh> <guluh> Wah, lagi kurang enak badan ya guys. Doain ya, ya, doain, ya ya. doain ya guys ya gantian aku yang sakit terus anakku noera, gantian maha gantian anakku gantian gantian tuh cina ya noera ini doain cepet-cepet sembuh ya guys mm -hmm. maaf si Lo no makeup aja cantik Masya Allah Masya Allah kan kita minum juga kalau genre si noera ini oh, siap dia merawat kali-nya makeup aku cuma pake lipendor dia merawat uh, tubuh, merawat kulit, mencerahkan, nutrisi, nah makanya minum kolagen drink Jadi selain kalian perawatan pakai skincare, kalian juga perlu banget nih kolagen ini, ya kan Kak? Betul sekali, kita makan Dan rasanya enak banget kan? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, banget, adem banget, adem banget, adem banget, adem banget, <laughs> Buat bumi lama enggak kayaknya bumi enggak ya? Busui baru. Busui. Masa oh, badannya oh. yang pakai tudung copat Teuli. Teuli itu, enggak. Ada, ada teman kita. Oh Ini mah sayang ini namanya Kak Nurul. Ini namanya Nurul mantan si eta. Itu pinjam sendok. Iya sendok ih. Tadi nah, nah, nah, nah, kan nah, udah dikocok. Ini minyak wangi gua ngamuk dulu dong, jangan aduh jangan segala-galanya ngamuk, aku juga emang biasanya ngamuk mundurin ya, bisa harus ini the best ada mana buat bisa, Nanti <tuk> ya. <tuk> oh bisik-bisik tetangga. Kau mau lihat? Kau mau baca kupu? Kenapa ya ini di sini, Syaikh? Kau itu jalan-jalan di siang? Ya. Kasarnya cantik, masya Allah. <tuk> kita semua cantik karena kita pakai makeup dari Kamalia Beauty dan collagen ringnya si Noera, guys. Uhui. <tuk> harusnya murca banget cuma di live flashlar aja ya sayang betul sekali aku lagi ya, <tuh> nah, man ya? <tuh> aku lagi nyari mana yang nanyain uh, apa jual produk tuh di komen ya. tuh yang mau spil biar dibacain deh <tuh> dibacain tuh sama karesi jilo langsung komen aja etalase berapa yang mau di atau produk apa yang mau dijelaskan pancinya dijelasin yang 13 ya, set apa aja? ada panci yang ukuran gede <_written> pada minum ini loh spill, minum dulu ada panci yang ukuran gede bisa untuk sop, masak sop ada juga panci yang ukuran lebih sedang buat mie pas weng, kak gondek aus nih gondek aus nih gimana? yuk, ingat kade kade kade kuobi lu bahasnya jalan ke gede dicet atau? Oh, kemana? kalibata elah sabar ya murah murah yang mamang-mamang menang murah kita jatuh Mas, aku udah ceo panji cenah guys alhamdulillah <laughs> sepil khanftan yang dipakai Lesti. Lesti coba dong Lesti cenah <laughs> playlist siapa channel eh, guys lagi pilek minumna es tapi nggak apa, apa karena ini minuman sehat banget dia... betul mm -hmm. tapi minumnya es ini juga bisa ya guys kalau kalian lagi batuk atau lagi flu hari pakai es juga gak apa, apa iya enak kalau ini tentu. juga rasanya enak berdiri iya tuh kamu berdiri, kamu berdiri. kan kamu, kamu yang pakai <laughs> <Yeah. Okay. laughs> kan lo lihat deh the restoration ah tuh bagus tuh ini udah ya, termasuk dalamannya ya harganya dia cuma di dua ratus di 200 Di enam puluh sembilan aja bukan yang dari tar aku udah tuh kelihatan iya udah kan aku jadi tadi dia malah doget doget udah divin harganya cuma dua ratus aja stok baju yang dipakai dedesnya ada berapa kan ayo eh ke kelihatan stoknya stoknya cuma dua puluh ya yang dipakai stoknya dua puluh yang saya 20, harganya cuma dua ratus aja betul murah dari harga empat ratus jadi buruan kalian check out karena di sini cuma diskon 50%. Nah, ya, berarti ya, ini, ya, ini dia tuh katingannya ya. ngikutin badan kita Betul. ya. Jadi walaupun kaftan itu lebar gitu tapi kalau uh, bisa menyesuaikan pinggang kalian. Nah, nanti kalau yang udah cek bilang aja harganya di 445.000 ya. Tapi kan kalian belinya diskon di Dora. Betul. aja Selain yang dipakai Dede Lesti juga ada yang dipakai Kasania nih kaftannya. Betul. Betul Kasania. Nih, bisa banget gitu, gitu eh. biar duduk dulu gitu, astagfirullah. Astagfirullah, Nih, etalanya beberapa yang aku pakai. Nih, aku coba. jadi coba ini muter. Siap. udah, udah, bang. Nggak, udah, ya. udah, udah, udah, ini dain di, di, di, di, di luar ya. ya. ini udah, ini udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Etalase nomor udah, udah, udah, udah, udah, internalnya juga ada yang ngerti. Cuma di dua ratus empat yang aku pakai. Cantik bukan dia? Ada full palet di bagian dada. Terus lengannya itu full ya sampai kesini. sini yang tadi karesi. Kapel guys ya, nggak ngerti kan yang tadi karesi pakai cuma di lengannya cuma di sini ya. Waktu sampai sini ya sayang ya. Full palet juga di samping-sampingnya. Ada payetnya juga. Nah, guys, kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian mau cari model yang lain, ini juga ada model-model ya, yang, yang ada lainnya. Kelasnya. Ya. Nih, nih, tuh. Ada. Nih guys, ini juga full nih, dadanya, tangannya tuh. Dia ya, juga kalong nah, ya. di di itu. celupin. Ya, nih, ada kali pinggangnya nih, guys, jadi bisa menyesuaikan bentuk tubuh kalian. Ya. Nah, lebar dadanya itu di 140, panjangnya juga di 140. Gitu ya, guys, gitu ya uh. Kalau kalau yang gede uh. ini, kalau yang aku ini kayak celana Dubai gitu iya, Udah gitu Banget, Kak. Jadi, karena kalau kalian gembel juga, tuh, cantik banget, ya kan? Udah digesokin, ada apa? kan kalau <tuk> kalian <gianin> gembel gitu, ya kan? untuk contohnya gini, <tuk> gimana? Bingung kan? Nah, ya, katanya <tuk> ini tinggal lebar gitu ke bawah. Tuh, bagus yang kalah istri pake, ya, katanya iya, itu pake guys Ya, ini katanya apa parfum kalesi, kalesi itu apa yang bisa dipakai? Nih tadi kalesi, kalesi. pakai parfum yang ini guys yang blue sky ini warnanya juga tosca sama terus sambilnya. terus <laughs> terus kala, terus gak ini enak banget kalesi nggak mau sambil nyanyi coba pakai parfumnya Kamu. kita tampilnya tampilan beli. ikan parfum. Oh ya, ya, ya. Ini dia. Kita, kita Lexi Gejora. Udah gitu udah siap ini? Ayo dong. Enggak jadi Parfumnya udah tinggal berapa lagi? <tuk> Makasih! Sisa berapa lagi Cina dua 20 lagi, 20 Hati lagi! Yes! Allah sisa 20 lagi saya Ayo deh semua parfumnya wangi-wangi banget Karena gak ada parfum yang gak wangi Oke? Okay. Semuanya. bunyol Kasih laku eh tadi katanya aku ya Lihat guys Malang ya yeah. lu lempar bas itu semuanya <tuk> tangan eh kelek mana kelek? ini untuk kelek ada nah yang apa? yang pakai kaftan tuh kan kadang anginnya kadang gimana gitu ya hmm, bagus yeah, banget ini itu. pas banget uh. cium cium cium cium cium masih tahu bilang aja kalau mau nyium aku yang review ini cina ungu ungu banyak <guluh> hayang pegang tapi di es heran anu, enggak, enggak. ya tuh udah mbak. Nih, yang for him Ya, baik Sarah Ahmad, Colby, Abiad Ini wanginya, wangi-wangi, cowok-cow Dubai ya Nah ini perempuannya juga ada, yang mocha pelang Harga cowoknya Rp. Wanginya wangi-wangi, Hotel Bintang Limah ya guys Atau parfum yang ininya juga, yang banding, yang banding, Rp. ribu. Ini cocok banget yang udah naik buat yang laki-laki Sama yang Aurora, mana Aurora Nih, udah kan? Benar, orang yang lainnya soft semuanya ya. Oke, itu saja. Bapak, Ibu, selamat malam. Jangan mengidewa yang mana yang ini. Sayang, yang Moonlight. Mungkin kasih terang nonton. Bye bye. Mungkin udah sebentar. Moonlight atau yang toilet?